Service untuk wanita itu berapa tahun weh ngeri sekali kabe dah da, da. apanya apa omong bener bedak berita weh apa ya bikin kaget kaget kabeh kabeh minta lihat muka pok ya ya macam antu, pok tadi macam apa ya di jebut bahaya bahaya dong tuh lihat di korang ada ada baca ya, kanker serpik itu bahaya untuk usia 45 tahun ke atas ngeri-ngeri be, takut-takut kak apa itu? eh, bahaya ini untuk perempuan pergi ke perempuan sedikit tahu apa itu ya, apanya kanker serpik ya Ya macam bisul itu Eh bukan, itu penyakit menyerang rahing yang umur 6, 45 tahun ke atas Dia ngerinya nakut, serem oh, serem Apa itu bahas, pasti ngomong orang Aho, oh, bener lah Eh, hey, nyalpa Apa pun muka atau pucat atau kayak apa ya? Eh, tadi aku baca itu di koran bahaya. Nah itu tentang kanker servis. Nabi ini netaku ih. Ngapanya takut, bi? Takut lah aku. Engkau lah lebih umur 45, Buat agi lah ku kena 60 tahun. Ah, bener lah. Jangan lah, tak usah takut bi. belum sewahau periksa. Belum lah apa pulih ya ya. Iva tes ya meriksa kanker serviks sejak dini bi. Kau ada bi? Mi tahu kak? Masagi? Ah, tidak bi lagi doang tuh. Eh, tidak mau kak? Takut takut kak? Ngeri, udah tuh malu malu Ka Nilai kesalahan. Iva tes ini sangat berduri bagi kita para wanita. Apa lagi kita yang lembek keluarga? Apa lagi macam usia kayak bi ini? pun ada apa-apa ketahuan sejak awal pacak pengalaman sejak dini aw, oh, bener lah udah ya? mampu lah sudah Alhamdulillah hasilnya dimana kok teh? di, di bidang lah bebi yuk pun, konek lahantar kok yuk eh ikut e, ikut kak katikut put Suka Oi, aku oh, mau bu bidan. Siapa yang ada periksa? Kok yang ada periksaan bidan. Pidan? Yang ada kan yang boleh Yang, yang ibu-ibu lain Kamu mau di tahu apa hasilnya hasil? Yang ini bu Pidan Aku akan asli periksaan 4 tes Nih Kapan dia orang ini ikut dia periksa IVA tes? Kau, Pak? Tuh, kalau gue macam berbeda. Apaan yang gue berbeda IVA tes, ya? Nah, kayak nih, Bu sekarang aku jelasin pemeriksaan IVA itu pemeriksaan leher rahim atau pemeriksaan cervix. Nah, di sini kanker leher rahim ini adalah pembunuh kedua di dunia setelah kanker payudara. Nah, ngapain kita disebut kita wajib periksa IVA? Periksa IVA ini untuk mendeteksi dini. Nah, deteksi dini itu mencegah terjadinya kanker leher rahim. Karena kebanyakan ibu ini kadang-kadang teledor bu, karena teledor tuh kayak gini bu, teledor tuh ah mungkin udah ngapain ngapeda, keputihan, kan kadang-kadang keluhan keputihan. terus nyeri nyeri perut. Nah, kadang-kadang ibu tuh agak remeh lah, tapi apa yang ujung ujung-ujungnya akibat? Eh? Ya tuh lah, stadium empat, stadium tiga A, baru tahu kanker leher rahim. Sebenarnya udah sakit sih bu, pemeriksaan Ivani mudah hanya diperiksa lewat kayak gini bu, butuh bu, oh, nah, aku jelasin. Nah kayak gini pemeriksaan bu. Nah cuman alat kita tuh dimasukin ke dalam vagina kita. Nah ada alat eh. Nah, coba sebentar Bu dalam meda paling lima menit sepuluh menit. Kita tahu hasil kalau emang jadi pemeriksaan la misal hasilnya positif, jadi modelnya kayak panu. Nah, kayak panu. Kalau jadi hasil enggak di kanker, dia bagus Bu normal. Nih lah Bu, misal kita ngalah. eta yang ngomong bahasa kayak kita ya Bu. Nah, Bu, Jadi ngapain Bu. Kalau adik kanker di sini tapi ibu jangan khawatir walaupun ji kanker bu kita sekarang nih Ade untuk misalnya kayak krio krio tuh misalnya batu beku batu es tuh bu nah cuma ada alat uh, cuma di sini ada di puskesmas di sini Ade buat gratis mungkin pembayaran nah nah di sini kela pacak bu kela di tempel pakai krio tadi alat uh, dimasukin ke sini model bu jadi dibeku kayak es freezer kita itu bu nah freezer dimasuk ke dalamnya kela Sel-sel saraf yang kanker tadi kelaa, ah, di sini bakal mematikan, yang SS tadi itu bu mematikan baru diangkat. Tapi kalau ah, tiba-tiba ada keluhan, ibu tadi itu sel-sel di pakai krio tadi, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa ah, sel tadi itu ngangkat bawa pemeriksaan Iva tadi, tapi moga moga tidak kanker bu. Cuman misal seandainya, misal tiba tiba adik, ibu jangan khawatir, adik pengobatannya secara kriu tadi, jangan sampai kelaah ibu lah stadium 3 A kayak model kembang kol baru ibu nak, beraralah PV kenapa ku baru tahu ku ada kanker. Nah, tubuh bu kalau kanker nih bu kita tidak deh kadang kadang dari keturunan tidak bu. Kalau kanker, kadang-kadang, tapi ada juga keturunan dari keluarga, ada juga, Bu. Cuman lebih ini ya, kita lebih waspada lah sekarang. Jangan takut untuk diperiksa, kadang-kadang ibu nih inti yang malu. Malu kayak periksa, karena diperiksa, dilihat kan, malu. Cuman sekarang nih, jadi rasa malu dah, Bu. Kita harus tahu dulu, penyakit kita sekarang nih, apa? Yang terbesar sekarang nih adalah kanker. Tuh, bahaya, Bu. Oh, di sini lah jelas, Bu ini ya, lo aku jelasin lah bu, aku takut dah bu kalau lo Saifa. Iva enggak enggak takut lagi bu ada yang ditanya lagi dah bu Au aw